Halo semuanya. Di sini saya akan memberikan tips cara membersihkan uh, ini ya, bekas oli di sisa, sisa oli di bagian rantai. Ini penampakan seperti kotor sekali ya. Padahal setiap hari saya bersihkan, tetapi namanya juga oli. Tetap menyisakan sisa nih, nih. Untuk alat dan bahan murah saja, cukup pakai air dan uang rp rupiah sudah bersih nanti kita lihat hasilnya setelah kita bersihkan Nah untuk alat-alat dan bahan kita hanya memerlukan nih air air secukupnya terus sikat nah ini sikat sikat gigi ataupun yang penting bisa untuk menyikat terus ini ini ya, saya menggunakan sabun ini ya cuma murah berburu tapi hasil memuaskan untuk terus mengetahui perkembangannya silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen. Terima kasih. nyambung dari yang tadi, nah, langsung saja kita langsung ambil air ya, ambil air, terus masukkan ke tempat wadah ini ya. Nah, tempat ini kita kasih sabun ya, kasih secukupnya. Ini tadi udah tak kasih ya, nah ini kasih. campur-campur ya, kita aduk Simpel, cuma dikaduk-aduk, selesai setelah itu kita kasih air tempat yang akan kita Nah, seperti ini tinggal gosok-gosok sampai bersih. Oi gosok terus sampai bersih ya. Belum bersih jangan berhenti. Atau ada alternatif lain itu pakai Sunlight dengan bensin, bensin. Sih. Pertama atau bertalit atau solar sebagainya. Itu juga efektif buat membersihin karat seperti ini. Oke, tak kasih tempat ya. Cari tempat sih hmm. nah kita lihat terlihat kan silih nah. bisa terus ini sekilas ya ini sekilas sudah terlihat ini ya, langsung pakai sabun ini langsung bersih kita ya, beli putar nggak coba kuyur pakai air ya, nah hasil kurang lebih seperti ini. Oi kita gosok terus sampai bersih. mau lebih bersih lagi bisa ini gear depannya dicopot ini pakai kunci 10 mudah tinggal tahan masukin gigi satu ini masukin gigi satu puter beres tapi saya nggak copot males sih. hasil ya langsung kelihatan perbedaan Beda nih nah ini ini ini belum digosok ini yang udah digosok kelihatan untuk hasilnya kurang lebih seperti uh, ini ini kita siram ya kita sirap langsung kelihatan kan nah ini perbedaannya sebelum dan sudah nanti macamnya pekin selang ini belum kosong. kalau yang dalam ini karena enggak terjangka oleh sikat gigi makanya ya enggak bisa bersih rantainya jadi bersihlah. bersih lah segi lumayan dengan modal 2000 udah ya, bersih ya nah, area ini sih seperti baru lagi sling Nah, untuk bagian rantai, bisa lihat. Nah, ini terima kasih sudah menonton.